Uh, saya bersyukur bisa terjun ke dokumenter karena satu film atau dua film kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu menjadi tahu artinya ada banyak pengetahuan yang saya dapat ketika saya membuat film dokumenter film A of the Day itu memang di uh, desain untuk film uh, bioskop layar lebar jadi saya juga baru tahu kalau ternyata di Eropa atau di Belanda itu uh, film dokumenter itu bisa diputar di bioskop komersil uh, yang berdampingan juga dengan film-film Hollywood uh, jadi uh, karir pertama saya di dokumenter itu posisinya sebagai sinematografi Eh, dari sutradara Belanda Leonard Rachel Hambridge, eh, yeah, yeah. judul filmnya The Eyes of the Day. Eh, eh, gak tanggung tanggung pengalaman pertama di dokumenter langsung hmm. di situasi demonstrasi mahasiswa tahun 97 untuk menggulingkan eh, Soeharto. Jadi eh, di situlah tantangan yang paling berat pertama kali terjun dokumenter sebagai kameramen. Uh, dengan situasi yang kacau, dengan situasi yang begitu cepat, dengan perubahan iklim politik yang tidak menentu dan segala macamnya, Dan juga dengan resiko yang cukup tinggi uh, uh, Ini yang membuat uh, saya sedikit terbiasa dengan membaca situasi dan kondisi dan juga memprediksi Eh, apa yang akan terjadi setelah itu, artinya eh, mem memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi. Di pengalaman saya selama membuat eh, menjadi kameramen eh, dari Leonard dan juga dari orang-orang yang lainnya, itu eh, melatih insting saya dan Naluri dan juga eh, kepekaan terhadap membaca situasi dan segala macamnya. E, bagaimana mungkin karena situasi yang begitu besar, begitu cepat, begitu resikonya tinggi dan segala macemnya, tentulah nggak hmm. mudah e, e, e, untuk terjun ke hal yang seperti itu. E, pertama ya pasti shock, kaget dan segala macamnya Tapi lama, terlama itu e, menjadi suatu hal yang e, terbiasa. Gimana nggak biasa syuting seperti itu selama empat tahun dan segala macemnya. Dan dia di selang film di sela-sela syuting dengan Leonard saya juga syuting bersama teman-temannya Leonard juga uh, yang lainnya. Hmm. Seperti sutradara dari Belanda juga umur 60 tahun uh, Perempuan dan dia ajak saya ke timur-timur uh, Tahun 99 sampai tahun 2000 Sebenarnya sih syutingnya enggak sampai 4 atau 5 bulan Tetapi karena kondisi dan situasi di timur-timur itu yang tidak bisa kita pulang Artinya kita terkunci di dalam negara yang sedang hancur dan antar berantah jadi, kita masuk itu Kota Dili dalam keadaan jejak pendapat. Waktu itu, jejak pendapat uh, semua dievakuasi, dan segala macamnya sampai evakuasi terakhir. Tetapi, sutradara saya ini uh, memutuskan untuk bertahan di timur-timur karena kita uh, harus syuting apa yang terjadi uh, setelah ini di bumi hanguskan, dan segala macamnya itu. Ini yang membuat saya sempet down juga, bagaimana mungkin ini pasti kita nggak bisa pulang atau apa segala macamnya dan eh, emosional apa segala macamnya terjadilah di sana kan. Eh, tetapi akhirnya eh, terselesaikan juga dengan baik dan saya pulang dengan selamat eh, sampai saat ini bisa ngobrol di sini begitu. Eh, dan ternyata sutradara yang bawa saya ke timur-timur juga uh, memiliki saya terkesan sama dia uh, satu adalah saya sebenarnya belum pernah ketemu sama dia zaman dulu kita pakai uh, handphone handphone masih batu bata tahun 97 dan uh, telepon uh, waktu itu saya masih kos artinya inter, inter internasional collect call namanya jadi kita menelpon uh, tagihannya ada di sana gitu loh. Uh, Bagaimana cara dia memanage saya agar bisa ketemu sama dia itu di kota Dili gitu loh padahal saya belum pernah ketemu sama dia dia mendapatkan nama saya tuh rekomendasi dari Leonard juga di Belanda jadi uh, ketika saya diatur sama dia dari Jakarta Jakarta ke Bali Bali ke Kupang Kupang langsung ke Dili saya Naik pesawat WFP uh, World uh, Food uh, in, uh, P, ya, International, gitu loh. Jadi, uh, pesawat uh, bahan pangan uh, internasional. Terus, habis itu, uh, di Dili saya diatur lagi sama orang-orang untuk mengurus dokumen agar saya bisa masuk ke sana, karena situasi di kota Dili saat itu lagi genting-gentingnya juga jejak pendapat dan milisi juga lagi so force dan shock terapi kepada orang-orang gitu loh jadi uh, ketika saya pertama kali ketemu sama dia, saya baru kaget ternyata uh, sutradara saya ini umurnya 60 tahun waduh perempuan waduh bagaimana mungkin di kancah seperti ini uh, uh, dapat sutradara yang seperti ini karena saat telepon-teleponan kan kita nggak bisa tebak dia umur ya berapa apa segala macam. terus habis itu uh, secepat mungkin dia ingin paham uh, style saya syuting jadi dia menyerahkan satu kamera mini dvx 1000 juga seperti yang dibawa Leonard itu uh, dia menyuruh saya untuk hari ini kamu syuting apa apa aja yang kamu suka di seputaran kota ini gitu loh E, suka bebas artinya gitu kan? Oke, okay, saya berangkat dan saya syuting lah. Waktu itu saya syuting sudah mulai ada kapal uh, U U U UN, UN itu kan uh, yang memfasilitasi untuk jejak pendapat. Terus ada mobil-mobil UN juga, apa segala macam, artinya masih, masih bersifat uh, administrasi, belum all force, belum kekuatan militer. Saya syuting lagi, gitu kan? Oke, okay, malamnya saya kembali dan dia uh, playback hasil apa yang saya tonton dan dia uh, dan saya dampingin dia. Terus dia berkata, oke, okay, saya suka close up seperti ini. Oke, okay, saya suka ini. Kalau kamu mau ambil white itu usahakan seperti begini. Ini udah bagus, tapi kurang begini. Kurang begini. Artinya dengan waktu yang sangat singkat kita udah saling paham satu sama lainnya gitu loh Artinya saya juga terkesan dengan trik yang dia kasih ini adalah ini yang paling cepat untuk memahami uh, isi kepala si kameramen uh, oleh director Dan si kameramen juga bisa mengetahui apa yang dimaksud dan dimau oleh sutradaranya Ini uh, trik yang sangat efektif sekali Uh, saya sedikit terkesan sama dia dan yang saya terkesan lagi sama dia itu uh, dari awal saya ketemu sama dia sampai saya mau pulang dia tidak pernah memberitahu jalan cerita film yang dia mau bikin tuh apa tidak pernah kasih tahu terus dia juga tidak pernah kasih tahu kita dari mana Artinya kita uh, syuting untuk apa dan dari media atau apa mana Dia nggak pernah kasih tahu, setiap saya tanya itu dia bilang Tenang saja dokumen kamu ada sama saya, semuanya komplit apa segala macam Tenang saja uh, Ketika saya tanya ceritanya apa, dia cuman beralasan bahwa uh, Uh, ya nanti ajalah saya omongin saya masih pikir-pikir dia selalu berbicara mengenai masih saya pikirkan masih saya pikirkan dan setelah saya uh, terakhir meninggalkan dia dia saya saya tanya lagi sebenarnya yang kamu bikin itu apa terus dia menjelaskan gitu kan terus yang kedua saya tanya lagi kita ini sebenarnya bikin ini tuh buat siapa dia menjelaskan lagi baru saya kaget langsung dan saya hmm, bisa menduga kenapa dia melakukan seperti itu kepada saya Karena situasi situasi perang seperti itu Kita tidak tahu mana musuh, mana mata-mata, dan mana yang lainnya Dia khawatir nanti kalau saya ngomong banyak sama orang Apa segala macamnya, ini akan bisa mem, mem, membuat resiko kita gitu loh Yang lebih yang lebih fatal lagi, walaupun selama kita syuting di timur-timur itu eh, adrenalin saya cukup cukup gila-gilaan shock terapi, lutut lemes saya juga baru tahu ternyata kalau orang lagi shock itu haus-hausnya minta ampun saya bisa minum satu teko air segini langsung dengan cepat ternyata, kalau orang lagi shock itu Pokoknya eh, itu pengalaman yang paling pahit eh, sekali untuk fel, untuk shooting dokumenter eh, pertama saya. Kalau di Jakarta saya masih bersentuhan dengan mahasiswa, masih urusan perang batu, lempar batu, eh, peluru karet, peluru hampa, dan beberapa peluru isi, paling juga water cannon, gas air mata. Tetapi situasi perang seperti di Timur Timur, bukan perang sebenarnya, bumi hanguskan sebenarnya. Itu tidak ada hukum di situ saat itu, kartu dokumen, media apa semuanya tidak berlaku siapa yang peduli ketika ada yang membunuh Anda di saat itu siapa yang peduli dan setelah itu kan e, para milisi langsung mengungsi ke wilayah e, Indonesia gitu loh artinya setelah mereka membunuh mereka menghilangkan jejak gitu loh dan itu nggak akan bisa terlacak kapanpun gitu loh kalau ada peristiwa fatal seperti itu jadi uh, setelah dari timur-timur saya memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan lagi yang sangat berisiko seperti itu karena itu udah cukup lah buat saya walaupun tawaran yang berikutnya itu seperti peristiwa di Ambon masih, di Papua masih di Aceh masih uh, dan di Sampit Sambas masih uh, tapi saya nggak ambil saya cukup dengan pengalaman saya yang di timur-timur aja saya sudah sudah sudah cukup lah. artinya begini selama syuting the Age of the day sama Leonardo dan teman-temannya lainnya saya juga menjadi kameramen uh, tengdeman dari beberapa asosiasi media di Eropa saya uh, yang tadinya tidak mau menyentuh ke wilayah politik uh, tidak mau memikirkan politik akhirnya mau tidak mau saya pikirkan dan akhirnya saya mengerti eh, apa itu politik, apa itu rakyat, apa itu kekuasaan apa kapitalis, sosialis, komunis dan segala macamnya itu baik itu politik dalam negeri seperti Indonesia dan juga politik internasional dan NGO-NGO yang lainnya jadi eh, saya selama syuting pengalaman di, di demonstrasi dan situasi-situasi yang beresiko seperti itu membukakan mata saya uh, akan melihat sesuatu hal the real thing itu uh, sehingga saya berpikir mungkin saya manusia paling beruntung saya pernah uh, mengalami peristiwa-peristiwa um, ini Biarlah ini saya simpan menjadi suatu pengalaman buat saya gitu loh.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 Terus saya juga mempunyai banyak teman dan berteman setiap masuk ke dalam satu wilayah kita harus berkenalan sama satu kampung itu dan begitu juga kampung yang lain dan yang lain dan akhirnya kita bertambah wawasan dan juga bertambah pertemanan dan juga bertambah lah eh, pengetahuan kita jadi eh ini yang saya suka dari dokumenter setiap satu cerita yang kita syuting untuk dibikin film kita akan tuntas eh, tuntas untuk memahaminya gitu loh, memahaminya eh, untuk saat ini saya hampir semua yang yang yang ada di dalam tema-tema dokumenter sudah pernah ya, um, flora, fauna, suku, apa, politik, apa, sampai terorisme, sampai perang, sampai ke uh, orang gila di rumah sakit jiwa, apa semuanya, uh, sex life juga pernah, jadi, uh, jadi membukakan mata saya akan peristiwa-peristiwa uh, uh, nyata di di kehidupan ini ini yang saya sangat menghormati untuk film-film uh, dokumenter